Ada dua, ada dua sumber tenaga listrik. Jadi kalau di dalam dunia engineer itu disebutnya hybrid, karena ada dua sumber. Yang pertama sumber matahari, yang kedua sumber angin yang ada di depan, PJ nah, dua sistem ini terpisah, Pak. Jadi yang pertama ini sistem solar PV yang besar ini, dan yang depan itu e, namanya hybrid, tapi dia stand alone, dia berdiri sendiri, nggak connect ke PLN. Jadi istilah e, umumnya seperti itu. Hari ini itu memasuki hari kelima, jadi menurut pantauan hari ini, kekuatan daya listrik yang masuk dari tenaga suara TV kita itu masuk input sebesar 4788 Watt. Itu dengan asumsi 680 Watt langsung dikoneksikan ke jalur dolan, dan 400, 4108 Watt itu ke baterai charger. Untuk penghormatan karbon, itu bisa kita lihat untuk update hari ini sebesar 1,5 kg dan total keseluruhan dari pantau hari pertama sampai hari kelima total keseluruhan semuanya sudah 79 kg jadi kita dalam melakukan penghormatan karbon sebanyak 79 kg selama 5 hari ini Saya sangat bersyukur karena saat ini update sudah membeli E, salah satu sumber energi terbarukan yaitu barangnya solar panel sangat berarti untuk asli karena e, kita boleh menjadi e, contoh untuk memendayakan sumber daya alam energi terbarukan di mana solar panel yang masih saat ini itu merupakan e, sumber energi yang ramah lingkungan. We would like to say thank you so much for this uh, renewable energy support from EnergyAid. Uh, we are so happy that the project has done. Um, now we don't have to worry anymore if the uh, power goes out, especially for the emergency room, uh, infection rooms. and. and In addition, we are also planning that the that we will be able to uh, educate uh, kids and young people here about renewable energy. So, thank, thank you, you so, so much, much, Energy Aid.